Batu ini Lompat ke atas Oke okay, nice Oh my god Alright ya, halo what's guys, bye game semuanya, kita hari ini bakal lanjut lagi main Ori and the Will of the Witch. Di episode yang kemarin, kita udah nyelesain di mana kita disuruh ngebersihin Gumpalan yang bikin nyangkut itu yang akhirnya udah kita hilangkan dengan cara kita hancurkan Dan sekarang harusnya kita bisa balik lagi ke tempatnya si di mana harusnya kita dengan kita bersihin kincir air ini harusnya airnya udah bersih kan ya Tapi ya gue gak tau apa yang bakal terjadi selanjutnya Ya guys, gue mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys Karena subscribe itu gratis Dan ya guys, buat kedukung channel ini, jangan lupa untuk like dan share Karena itu bakal mendukung banget buat perkembangan channel ini ya guys Dan ya guys, tanpa basa-basa lagi, let's get to the game uh, Coba kita lihat ya, seperti cara kayak kemarin, kita tuh masih perlu ke jalan-jalan yang item-item ini ya. So, ya kita coba aja ya Uh, di bawah sini ada jalan sebenarnya tapi kita nggak bisa masuk sini karena airnya masih beracun dan ya, coba kita naik dulu ke atas sini mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan ya ya di sini ada kayak apa ini kayak semacam tuas air gitu nggak sih tapi gua nggak tahu gimana cara makainya ya. atau apa mungkin dok nope. ini nggak bisa diapa-apain berarti kayak kita musik ke atas ya terus kita Jangan, gua agak lupa sama kontrol sendiri <laughs> Gini nih kalau sadar gua udah kelamaan nggak main tuh Biasanya gua bakal lupa sama acara ini uh, Di kantor apa itu Ya ampun target gue. ya Oh Aduh Oh <laughs> uh, kita datang lagi sama Weapon Master Of all presence ini Oh ada monster guys Jangan-jangan dia tuh jadi kayak gitu. Awalnya tuh dia bunga yang baik gitu kan, tapi oh. disebabkan sama air yang terpolusi ini jadi kayak gini. Apakah gua harus ngelawan dia? Oh, kayaknya enggak. Kita mesti pergi ya. Kalau menurut si Moenya Ini kayak kita berarti mesti pergi. Let's go. Aduh, nggak nyampe lagi. Oh my god. Ya, ya, ya, Oh, di di belakang ada banjir gitu ya. Gua baru lihat. Oke, okay, oke. Okay. Kita ulang lagi ya, guys. Nah, kita lari di sini. Di sini bisa kita lompat, double jump. Nice. Double. Oke, okay, nah kita nyampe ke atas ini. Let's go. Oke, okay, nice. Nah, disini kita bisa lompat. Oke, okay. disini juga kita bisa nyampe lagi. Terus, gua tambah lagi. Nice. Nah, kita udah nyampe ke bawah sini, mungkin. Oke, oh my god. Oh, ini ada duri ya. Oke, okay, siap. Nice. Kita bakal beli di sini, ya, berarti ya sampai kapan? Oh, itu akhirnya duri-nya hilang, guys. Mam, nice. Oke, okay. lompat ke atas. Aduh, gak nyampe. Oh, untung bisa sampai untung bisa sampai grapple gue, ayo grapple lagi, nice, Kita ke sini, oke, okay. Oke, kita lompat ke atas, ayo, double jump, tap di sini, double jump lagi, oke, okay. ayo, no no no, ke no, atas ke atas ke atas ke atas, oh my god, eh kena ada gue, oh, untung untung gak untung gak kena, belum belum belum belum, oke okay, guys kita masih bisa, kita masih bisa, kalau kita rada dari cepat tinggi bisa nggak ya? Kalau ke atas ada apa? Oh, enggak bisa enggak bisa. Ya, kena banjirnya lagi. Oke, oke, kita ulang dari tempatnya tadi ya. Come on, come on. Let's go. Let's go ke atas. Oke, okay, nice. Nah, grapple-nya dua kali berhasil tekan marknya. Ternyata Niko gua ke bawah di gunung di mana sih? Ah, gua mesti lompat-lompat di sini. Oke, okay, nice. Oke, okay, dapat. Nah, lewat. Akhirnya bisa lewat kah? Bisa lewat nyampe kah? nyampe nyampe, nyampe. Oh, nice. Nyampe. Oh, kita jatuh kemana ini, guys? Wah, gila sih, keren, keren, keren, keren, keren. Seru, seru, seru, seru, seru. Ini udah mulai seru, guys. Oh, akhirnya air udah bersih ya, kayaknya ya. Setelah kita jatuh dan kayaknya kita pingsan dulu. Udah gitu, berapa lama kita bangun airnya jadi bersih ya, guys? Udah udah jernih nih airnya, gue gak tau. Kalau kita lihat di map, Wait what gak bisa. The map is not available here. Oh gitu. Mau kijal penenung ini. The waters flow once more, swift and clear. Nah, berarti udah bener guys. Akhirnya kita udah bersihin akhirnya kita udah bersihin air ya. You are very brave. So brave. So soggy. Soggy berani melempem. <laughs> We must tell Quolog, This is a happy day for all the marsh. Nah mereka akhirnya udah bisa nyelam-nyelam ke air ya. Sekarang kita harus kembali ke Qualox Hollow guys. Oke, okay, return to Quolog, guys Ya, yeah, guys, biar gak memakan waktu kalian lama-lama Gue langsung balik ke Kolok solo aja ya guys Oke okay, guys, kita akhirnya sudah sampai di Silent Woods Dan akhirnya kita bakalan ketemu dengan si Kolok. Apa yang bakal kita omongin dengan kolok Apakah airnya no sih sudah bersih? Welcome back, little one <laughs> <laughs> the monkey tell me I've taught the clear waters to flow once more, okay? The stench that once hung over the wellspring is gone. Our marsh is in your depth. The way east to the silent woods is now open, but beware. And the monkey call Shriek. Leavesdale. Her heart is stone. Her cry is pain. Pray you find your friend before she does. Nah, akhirnya Quolok memberikan kita akses untuk pergi ke tempat Silent Woods, di mana kayak kita bakal ketemu dengan Strik, yaitu burung besar yang kita kita ketemu di beberapa chapter yang lalu ya. Dan ya guys. Akhirnya kita udah membersihkan airnya dan si senang ini seneng Mars, Mars itu kayak sarang kodoknya mereka ya Sarangnya mereka tuh sangat-sangat berterima kasih dengan apa yang telah kita lakukan Dan sekarang kita bakalan mendapatkan quest baru Ya kita dapat quest baru Fallen Friend, ku cool. kita bakalan ke sini ya guys Dan gue yakin objektif ini nggak akan semudah ini guys Tapi ya guys, kita lanjutin aja Kita masih punya waktu, kita masih banyak, lanjut aja lah <laughs> Ya guys, kita lanjutin aja kalau gitu Nah, ini berarti kita eksplorasi ke tempat baru ya Dan akhirnya si Moki ngajak kita ngobrol lagi apa yang bakal mereka ngomongin The Wellspring has woken, the waters flow krill Squeaky meal, rushing water, air yang mengalir Kita akhirnya bisa memancing sekarang, kita bisa berenang yay! Ya guys, ngomong-ngomong gue belum nyoba berenang di daerah-daerah air-air itu ya Nah ini kan kemarin airnya kotor banget nih, kita gak bisa lewat ke ya Sekarang kita bisa lewat dan Tapi sayangnya nafas kita belum panjang ya Jadi kita mesti tetap mengambil udara Oke okay. Di bawah air pun ada monster-monster gak jelas gini ya Kita ah, coba kasihin dulu Ngomong-ngomong ini airnya nggak level gak sih? Maksud, maksud gue nggak level tuh Ketinggiannya tuh nggak sama gitu loh. Ya ketinggiannya nggak sama dengan yang sebelah yang ini tinggi sebelah sebenarnya secara fisika itu nggak bener sih Oke okay, guys kita coba lanjut sini dan Oh my god Terus gue lewatin dia gimana Kok Kalau gue harus banget ke sono la la la la la la la la la la What the heck? Oh ini bisa dipantulin sono Tembak tembak tembak Nah nice Let's go God my god my god, god. Ah, sip akhirnya pas. Waktunya pas ya. Hampir gua mati lagi gara-gara gua enggak dapet uh, A, udara. Sip. Nah, let's go up. Gap, up up up up. Nah, nice. Pertanyaan gua adalah gua mau ke atas sekarang ini. Oh, oh, oh, oh, pelurunya bisa lewat ke atas, guys. Oke, okay, nice, nice, nice. nice. Saya enggak gua pakai ini buat lompat keras. Nice. Sip. Gila, gua pintar banget. Let's go. Nah, di sini kita udah nyampe ya. Oh my god, itu street nggak nggak kenapa sih Ori nya di, di, di dia bertengger di mana sih itu burung punya kaki ya yes. <laughs> careful Ori this was do not by us they belong to her now hutan ini tidak mengundang kita hutan, sorry hutan ini tidak menerima kita hutan ini miliknya sekarang dia yaitu si dan gue masih bingung kenapa karakter gua tadi ya berdiri di udara keren sih kalau bisa kayak gitu itu sebuah hal yang keren by the way Silent Woods ini tuh kalau kalian lihat tuh bentuknya kayak Moki dan hewan-hewan yang ada di sekitar hutan kita kemarin, gak sih? Itu kenapa jadi batu semua ya? Gak tahu lah. Potekista. Eh, uh, apakah gua harus lewat sini atau lewat atas? Kayaknya lewat atas ya. Oh my God. Eh. eh, eh. Oh, oh, oh, oh, gua ngerti, gua ngerti berarti batu-batu tadi itu kayak bisa apa ya quicksand, quicksand kalian tau gak lumpur hisap nah, ya, kita mesti berarti mesti manjat dulu di sini, lompat dua kali jump nice oke sekarang gimana caranya kita bisa ke sono guys apakah kita bisa melakukan double jump atau apapun itu nggak bisa gak bisa terus lewat ke sononya gimana dong kalau bubble ini tuh bisa di bisa diinjak nggak sih ngomongin -ngom? oh bisa huh. ah salah lagi dong Dude. <laughs> Fail. Nah bubble ini bisa diinjak Oh my god. Nah bubble udah keluar, oke. Okay. Lompat. Let's go. Nah kita bisa nempel di sini guys. Akhirnya guys. Oke okay, kita lompat dulu ke ujung sini. Bowo bakal nempel nih. Tunggu bubble sampai keluar dulu ya. Let's go. Oke okay, nice. Nah kita udah sampai di tempat yang baru ya guys. Kenapa tadi gue gak kosan kawasan bubble itu bisa lompatin? Oh ini ada tempat baru. Coba kita dulu ke atas ya. Biasanya ada sesuatu yang bisa kita ambil di atas sini. Coba kita dapet dulu. Heit, let's go. Nah. Ada apa di sini? Ini skill tree baru bukan sih? Press E to talk to the key. Kayaknya ini pohonnya bisa ambil kita ambil skill kan ya. Tapi entah kenapa cahaya nggak ada. Coba kita ngomong dulu ke dia ya. Ah. Light bearer. your Yokai is not welcome here in my garden. When the trees needed you most, yes, you were gone. Now look, my garden is all but dead. See, cold stone littered dust, only one tree lingers. Ah, even she is not whole. What is this dying place? Yes, as your kind did before, unless you can bring my last daughter healing. What? Jadi kalau menurut cerita yang sebelumnya. Kayaknya sih kita mending, apa ya para spirits ini meninggalkan tempat ini, jadi pohon ini mati gitu dan kita nggak bisa menyerap apapun lagi sekarang dan pohon ini udah hampir, udah hampir mati ya. Saya udah sekarat nih. <tuh> bear her poisoned limb, light like bearer find a healer of nature, right what your kind has wrong. Her poisoned limb, gua kurang ngerti sih maksudnya. Apa nih? Lifeless branch. You found request item. It looks grey and lifeless. Apa nih? Side quest, ah, bukan main quest selesai. Find someone who knows a lot about plants. Carilah seseorang yang tahu banyak tentang tanaman. Oke okay lah guys. Nah di sini ada satu tempat safe ya. Kita restore energy dulu lumayan. Coba kita turun dulu ke bawah ya. Kita ke tempat tadi. Oke okay, kita bisa naik ke atas sini loh, gitu ya begitu ya. Pakai bubble yang ada di situ tuh ya. Okay, coba kita lompatin dulu. Hmm. Nice. Di situ ada bubble lagi. Berarti timingnya mesti kita cocokin ya. Oke, okay, bubble udah mau jadi. Lompat sampai dulu di sini ya. Oh, Kalau gua mau ke atas bisa nggak? Berarti gua mesti tetep pakai bubble ya. Let's go. Hai. Nah, let's go, my friend. Oh, di sini kita butuh Keystone ya. Kita butuh berapa Keystone ya Kayak ada 2 atau 4 nih. Feeling gua antara dua atau 4 empat. Coba kita cari dulu ya guys. Oke, okay, berarti kita harus lewat di bawah situ dan di itu kayak gua lihat ada sebuah Keystone di atas sana ya. Tinggal pertanyaannya adalah apakah bubble ini bisa kita pakai untuk balik? Nah, bisa ya. Atau jangan-jangan keystone yang dibutuhkan sebenarnya cuma satu. Coba kita cek dulu ya. Semoga cuma satu, oh butuh dua, ternyata tapi gua gak tau satu lagi. Gimana ya? Oh, di atas sini ada jalan. Semuanya ya, oops. Nah, oke, kita harus ke atas sini, guys. Nah, ya, di sini ada satu lagi keystone-nya. Uh, udah cepat kalau gitu. gak perlu mikir kelamaan. Biasanya yes nice. Nah, kedua keystone terbuka, tempat pun. Tempat ini pun terbuka. Oke okay lah, kita masih bisa lanjutin videonya, guys. Kalau oh, no. The woods lay still, all ash and bone. Hanya abu dan tulang tersisa. Gila, ini tempat... Tempat ini tuh udah kayak kuburan banget gak sih? Makanya namanya Silent Woods gitu loh. Hutan sunyi. Serem banget. Apakah itu suaraku? ku? Apakah itu kamu? Apakah itu suara kamu, Ku? Ku? iya ku! Akhirnya kita ketemu dengan ku! Ini! Ku! Oke, okay, masalah apalagi akan menimpa saat ini? Aduh, udah, udah, udah tinggal ku, udah please balik dong Please balik lagi dong, please balik Please balik ke tempat awal Oh no! What is that? Apa itu guys? Suara apa itu guys? Huh? Shriek Oh my god, Shriek lewat kita guys! Semoga dia tidak melihat kita. Jangan melihat kita. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh. gila, serik lewat dong. Oh, kira-kira menunggangku, yeah. It was time to find the way home. Oke lah, kita lanjut jalan dulu ya fallen friend, quest updated, leave the silent woods press tab to qu see quest details harus kemana kita sekarang? kok nggak ada arahnya harus kemana? kayaknya kita mesti tetap lurus doang ya, kayaknya kita akan kehilanganku sebentar lagi nih press and hold shift while in air, air to glide oh masih bisa gliding ya nice Di sini kayaknya benda benda juga udah pada mati semua ya Aaah, terus apa yang harus gue lakukan dengan ini? What the? Hey, yo, press click to flap and generate the burst of wind. Oh, bisa gitu. Kenapa nggak dikasih tahu dari tadi? gua kena damage dulu baru dikasih tahu dong ya ampun. Oh, jadi dia bikin api supaya kita bisa lompat ke atas ya? gua baru ngerti. Oke. Ah, gimana sih? Oh ya, harus gliding. Berarti kalau seandainya apinya lagi nyala, kita gliding guys. Oh. Terbang dia dari tadi dong. Nah, ada yang bisa dikumuskan di sini. Untung gue nyadar. Hai bro, top to the key. You shine bright, spirit. You disturb the silence. Kamu bersinar terang, arwah. Kamu mengganggu ketenangan. Folly she hears, she sees, and you, yes, you are easily seen. Dia melihat, dia mendengar, dan ya, kamu sangat mudah dilihat. Kita menghargai ketenang. Siapa yang tidak? Ah, mereka tidak pernah pergi. Gak ngerti, gak. Gua maksud apaan <laughs> Oke okay, lah, kalau kita gitu, kita coba, kayaknya ada sesuatu yang bisa kita. Ada yang bisa kita lakukan nggak kan di sini? No. Oh, ini emang udah generate itu ya. Udah dia dia mau udah bakar ya. Jadi udah tinggal kita hunt doang. Oke, okay, kodok itu udah mati. Dan seperti kita bisa ngambil HP-nya. Oh, ada keystone di sini rupanya. Gak tau keystone berapa tapi... uh oh, ambil aja. Bro. Maaf ya, kurang. Terus kita mesti nyari keystone kemana lagi ya. Oh, di sini. Apakah keystone kita udah cukup? And start the keystone. Aduh, butuh 4. Oh, berarti kita emang mesti nyari keystone-nya di sekitar sini guys. Oke, okay, oke. Okay. Kita bakalan cari keystone ya. Oke okay, guys, coba ya. Harusnya di sekitar sini ada keystone guys. Kalau benar. Nah, kan di situ ada satu lagi keystone yang kehalang sama pohon guys. Karena ketutupan. Oh, bisa dihancurin pakai panahnya Ori. Ya ampun. Kayaknya benda ini tuh selalu respawn. Dan kayaknya dia menunjukkan sesuatu nggak sih? Apakah dia harus gue ledakan untuk supaya gue bisa mencaruh di situ? Nah, nice. Ternyata gitu caranya, guys. Gue nyari-nyari 10 menit cuma buat gitu doang. Ya ampun. Oke okay, guys, berarti kayak kita bisa nyari tempat baru nggak sih? Buat dapetin di mana keystone Ya enggak um, Ah, I see. Nah, I see. Huh? Ternyata tadi yang gua enggak lihat itu ada satu tempat yang bisa diinjak. Harusnya bisa diinjak. Nah, di sini harusnya bisa diinjak. Harusnya bisa diinjak. Nah, yaelah ngebedain yang mana yang bisa diinjak dan yang enggak aja susah banget sih. Itu, itu nggak bisa diinjak masalahnya loh. Otehek. Yo. Nah, sekarang kita udah punya peti stone dan sekarang kita bisa ngebuka gerbangnya ya seharusnya. Harusnya. Dan apa yang bakal terjadi saat ini? Ya ampun. And swing is here. Kayaknya swing lagi nyara kita kasih. Kenapa dia kayak mati gitu, gak sih? She guarded the silence. Kayaknya, Kayaknya itu dia dengar kita dari mana, gara-gara kita nggak hantam-hantam ini, gak sih? Uh, apa nih, namanya lonceng-loncengnya itu, atau apa sih, namanya kayak gantungan-gantungan itu? Nah sekarang kita bisa masukin 4 keystone dan pintunya bakal kebuka, guys. Nice, let's go! Nah, apa yang bakal kita? Apa yang bakal terjadi sekarang? Kenapa kita gak bisa buka Ini ngomong apa? Nah, Golden Orb. Okay, kita bisa ngambil dulu yang di atas kan ya? Let's go nggak nyampe dong Power of lifting nggak bisa <laughs> Udah, lupakan aja lah Atau itu juga goal of nya nggak gitu penting Oke, okay, uh, ini kayaknya makanya What the heck is wrong with you? Dan Shriek pun marah Barusan terdengar suara dari belakang ya eh? Apakah ini bisa kita pakai buat ke atas? Gak juga guys, terus gimana caranya gue bisa sono oh, by the way, um, kayaknya bakal ada suatu jalan dari sini, tapi gue gak tahu apakah ini harus dihancurkan, no nggak bisa. Um, di atas sini ada duri, jadi kita sebaiknya lewat sini saja. hampir gue jatuh by the way, ya ini bisa kita ham bisa kita tampol dulu ya, oh my god, pinggir ah, Sono minggir Nah sip dia nabrak tembok, nice one. kayaknya dia bakalan kita pakai buat apa-apa nggak sih, nggak, bak nggak bakal ya deh. nah dia meledak. Ya ada gituan lagi dong. Berarti emang musik kita pancing ke bawah sini ya. Apir, apir bro. Aku pegel sih naknak nakas nak, itu. Ya gagal. Yaudah cuma gue doang ya, Abdullah. Abaikanlah. Capek ai um, Kalau gitu kayaknya yang ini juga perlu kita nyalain dulu nggak sih udah ya? Nah api yang nyala ya. Sip Apa yang akan terjadi dengan api di sini? mau oh, ada jalan baru guys. Apa itu? Oh kita Aduh. Kena duri dong Terus ini gimana dong dapet ya? Oh dapet Apa namanya gore like ore ya Nah sip nice so, ini kita tembak dua ya Satu Gak kena dong Sip Nah dapet HP dong Dapet HP Dapet HP lumayan Nah disini nih guys Kita main udah kayak peniti gitu kan Udah kayak main Udah kayak mainin lobang jarum gitu Kita mesti Hati-hati supaya kita gak kena duri Oke pelan-pelan guys Pelan-pelan, terbang, ku, terbang ku burung hantu yang lucu. And Silence Rosket, bentar ini bukan serigala yang kita lawan di awal-awal ya. -awal, yang kita lawan pakai korek api, bener sih. Apakah bisa kita naikin? Oh, bisa. Oke, siap. Kalau gitu, kita langsung sini ya, guys, karena kita juga nggak butuh, nggak terlalu butuh HP di bawah ya. Tapi ujung-ujungnya, kita tetap harus lewat pakai bubble. Oke, lompat, nice. Eh, okay, ada lagi. Oh my god. Oke, okay, nice. Oh iya ya, di situ ada walk air, ada walk udara. Walk udara ada. Terus gue naik ke atas, mana, mana, mana. Aduh. Oh, mesti begini. Nice. nyampe, nice. Gitu dong. itu dong. Gitu dong, bro-bro sekalian. Ini gue masih ngapain dong? Gue masih naikku nggak bisa nge-save kemana mana kah? Ini bahkan si Shrieknya pun mati di sini ya. Ini kan tulang-tulangnya dia ya, nggak sih Shriek yang lama Astaga gue kena duri mulu. Sikunya itu nggak bisa ngedash atau apa ya? Oh ya yeah, di sini ada sesuatu yang bisa kalian, yaitu Gold Orbs. Nice. Apakah kita bisa naik ke sayapnya, sayapnya si Shriek yang udah mati ini? Kayaknya bisa ya. Harusnya bisa. Kalau nggak kita nggak ada jalan lagi. Dan Shriek yang besar pun lewat guys. Shriek yang masih hidupnya lewat dia ngejar ngejar lalam. <laughs> oh my god. Oh no no no no no no no no. No no no no jangan rusak dulu. Kalau gua kalau rusak gua gak bisa so, gua enggak bisa ke sini soalnya. Oke, okay. nah, kita udah nyampe di sini dan apa yang bakal terjadi di sini guys? Semacam cutscene ya kayaknya ya. Oh my god. Bulunya ditarik sama si The way home just out of reach. My god. Shrik di belakang sana guys. Oke okay, kita emang nggak boleh lewat di sini, karena Shrik bakal lele kita ya Tapi lihatlah lah itu nyamuknya dimakan sama Shrik udah kayak makan ayam goreng guys Jadi ya, yeah, sebaiknya kita nggak lewat situ guys, karena itu bahaya sekali ya Kita lewat aja di bawah kayu ini yang, meng yang menghindarkan kita dari penglihatannya Shrik Meskipun Oh, oh my God. Kita bisa nunduk Kak. Kita bisa nunduk Kak. Jangan sampai dia lihat. Bisa-bisa-bisa mana mana, mana. Oke okay, aman guys Aman guys Sepertinya aman Dia tidak melihat kita Oke okay? Nah Kalau gitu kita bisa hancurin hancur Tanpa dia tahu Seharusnya Ya dia tahu guys Tenang That's good um, Kita bisa naik ke atas sini Lewat batu ini Lompat ke atas Oke okay, nice Oh my god Galak banget bu <laughs> Dia tiba-tiba mantap kayunya dong Sampai jebol gitu Alright guys Akhirnya tepat tempat Same. Jadi di sini gue mau ending dulu juga episode-nya guys Karena kita udah rekaman hampir 45 menit guys So guys, untuk mengerangkum ceritanya Akhirnya kita udah membersihkan air dari Marsnya Kolok ya guys Dan Loki akhirnya berterima kasih, Kolok juga berterima kasih Airnya bisa dipakai untuk berenang dan mancing-mancing lagi Dan akhirnya kita diberikan jalan untuk ke Lonely, uh, sorry Silent Forest Dan di Silent Forest ini ternyata kita mengganggu kediaman serikat Oke, guys. Kalau sudah, kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi di petualangan ori yang berikutnya. Dan ya, guys, gue mau ending dulu videonya. Thank you for watching. Happy gaming and bye-bye.